Ya, aku mau Rambut model aku ini, model cekmek ya, mamaknya Rambut model aku ini, model cekmek ya, mamaknya Mawannya ya, Rambut model aku ini Model ceknek ya Mawannya Rambutnya model aku. Ya, rambutnya model apa? eh udah, aku gak ya rambut model aku ini model cekmek ya bilang aja bang, cukup cekmek ya pokoknya buat banget semua masalahnya join lagi udah gak tau kan cekurannya masalahnya join like ya, aku banget soalnya eh rambut model aku ini model cepmek ya mawannya <SILENCIO> rambut model aku ini model cepmek ya mawannya <SILENCIO> Cek ya, mawannya <SILENCIO> Laput model aku ini Model cek mek ya, mawannya <SILENCIO>